Langsung saja kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kakak dan abang-abang, hari ini kita akan belajar nilai bilangan Ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan Ini adalah pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan 2, tema 4, subtema 1 Nah kakak-kakak dan abang-abang Agar lebih mengingatkan kita lagi Coba kita perhatikan bilangan berikut Ada bilangan satu dua lima. Bilangan ini dibaca dengan Ya, 125 Kemudian ada bilangan 607 Maka bilangan ini dibaca dengan 607 Kemudian ada bilangan 869. Maka bilangan ini dibaca dengan 869. Bagaimana anak-anak sudah ingat dengan pelajaran ini? Ya, pelajaran ini adalah nilai bilangan yang kita pelajari pada saat kelas 2. Nah, karena kita sudah naik kelas 3, maka pelajaran kita sudah naik level nih, sudah lebih meningkat lagi. Apa itu? Ayo simak video penjelasannya. Nah, perhatikan bilangan berikut. Anak-anak, perhatikan bilangan yang ada di lingkaran putih ini. Ini ada bilangan 759. Bilangan ini angka 7-nya bernilai ratusan, angka 5-nya bernilai puluhan, dan angka 9 bernilai satuan. Maka bilangan ini dibaca 759. Selanjutnya, wah bilangannya atau angkanya sudah lebih banyak nih Ternyata ada empat angka penyusun Nah, di belakang titik ada tiga angka Maka, angka satu ini menempati tempat apa ya, anak-anak? Angka satu ini merupakan ribuan Kemudian, angka 5 menempati tempat ratusan angka 7 menempati tempat puluhan dan angka 4 menempati tempat satuan. Maka ini dibaca 1574. Nah, bagaimana anak-anak? Ini -anak? akan kita pelajari di kelas 3 ini, yaitu nilai bilangan ribuan, ratusan, puluhan dan juga satuan. Maka akan lebih jelas lagi, yuk kita baca lambang bilangan berikut ini Ini ada angka 1.000 Ingat, karena ini ada 4 angka Dan ada 3 angka di belakang titik Maka yang paling depan itu bernilai ribuan Ini dibaca seribu Nah, kalau kita bilang seribu Ingat dengan apa? Ini dia, ingat dengan satu lembar uang seribuan Anak-anak ya kan Nah lihat di lembaran uang ini Angkanya Satu Maka ini dibaca dengan seribu Ya kan Coba selanjutnya Dua titik nol Nah angka 2 ini menempati tempat apa tadi Ribuan Maka dibaca 2000 Teringat dengan apa hayo Ya lihat Ini dia selembar uang Rp2.000. Selanjutnya 4.100. 4 ini merupakan bernilai ribuan, maka dibaca 4.100. Membaca lambang bilangan 5.500. 5 yang paling depan ini adalah ribuan, maka dibaca 5.500. Selanjutnya 7.150. Tujuhnya ini ribuan, maka dibaca 7.150. Selanjutnya 10. Ini kan 10 ya. Kemudian ada titik. Berarti ini 10 ribu. Iya, 10.000 teringat dengan Nah, satu lembar uang Rp10.000. Lihat angka penyusunnya. 10000. Ada berapa nol ya? 4. Sama kan? Ini dia dibaca dengan Rp10.000. Inilah anak-anak cara membaca lambang bilangan yang sudah terdiri dari angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Insya Allah, agar lebih mudah nanti kita akan membahas soal latihan yang bisa kalian kerjakan Baik selanjutnya kita simak lagi ya penjelasan berikut Ya tentang mengurutkan bilangan Tadi kita sudah bisa membaca bilangan Maka sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangannya Nah yang pertama kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar Ingat, untuk mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar atau sebaliknya terbesar ke terkecil, maka lihat yang perlu kita perhatikan adalah bilangan-bilangan yang paling depan. Atau gini, kita lihat dulu ya bilangan yang ada di sini. Ini 1.240, yang ini 3.500, yang ini 400, 4.760 dan yang terakhir ini adalah. 2.985 nah dari bilangan-bilangan ini kita lihat dulu angka ribuannya anak-anak apakah angka ribuannya semuanya sama ternyata tidak ya ini angka ribuannya satu, ini tiga, yang ini ribuannya itu 4 ini dua itu sebagai ribuan maka untuk mengurutkan dari yang terkecil lihat Bilangan ribuan yang paling kecil Nah ini dia kan satu berarti 1240 Ini kita urutkan menjadi yang paling depan Karena ini adalah bilangan yang terkecil Sekarang kita coret Kemudian kita tuliskan di urutan paling depan Selanjutnya Lihat bilangan yang tersisa yang belum dicoret Ini 3 sebagai ribuan 4 sebagai ribuan 2 sebagai ribuan Mana bilangan ribuan yang terkecil? Nah ini dia 2985 Berarti ini kita coret Kemudian dia menjadi urutan yang kedua Selanjutnya Ada dua bilangan yang belum dicoret ribuan dan ribuan. Mana yang paling kecil? Ini dia 3500 Kita coret Kemudian kita Tuliskan. Selanjutnya yang terakhir berarti yang belum dicoret ini. Ya, langsung saja. Kemudian kita urutkan. Nah Jadi urutan yang terkecil sampai yang terbesar adalah 1.240, 2.985, 3.500, dan 4.760. Mudah kan anak-anak? Insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya. Urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar Nah, seperti yang sudah ibu sampaikan tadi Perhatikan dulu angka penyusun ribuannya Atau bilangan ribuannya Tiga sebagai ribuan 3.200 3.200 6.570 berarti 6 sebagai ribuan, 4.215 4 sebagai ribuan, 2.985 duanya sebagai ribuan Karena kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar, maka perhatikan angka ribuannya yang paling besar Lihat, kan semuanya berbeda ya, angka ribuannya Maka langsung saja pilih yang paling besar mana angka ribuannya Ini dia 6.570 coret kemudian Tuliskan menjadi yang paling depan Selanjutnya Dari yang belum dicoret Mana yang terbesar Ya ini dia 4215 Coret kemudian tu Tuliskan atau urutkan Menjadi yang nomor 2 Nah ada dua bilangan yang belum kita coret, perhatikan. Di sini 3200, yang ini 2985. Mana bilangan yang terbesar? Ya, ini dia. 3200, coret, kemudian tuliskan menjadi urutan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah bilangan 2985. Ini berarti merupakan bilangan terkecil, jadi berada di paling ini dia kakak-kakak dan abang-abang urutan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah demikian anak-anak penjelasan dari Bu Vicky. semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang belum paham nanti boleh hubungi ibu ya. Alhamdulillah semoga video penjelas ini bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar dan terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.